Halo, assalamualaikum, keplekes. Mari kita makan. Ini makannya pakai tumis toge, tapi ini tanpa minyak ya, guys. Gak pakai minyak, pakai air putih tuh. Jadinya sama kayak tumisan berminyak. Sama sambal terasi, ayam pinget, ayam bakar. Nasi aku pakai nasi merah. Udah ada ya. Di sini kalau yang mau mesen Ada porsinya dua itu pakai diet Hm ah. Iya, anjay, makan, minumnya tiga ekstra ya, lima puluh empat, empat. makan mau dibawa ke liwa ya, ya, ya. Uh. Uh. ada tiga ribu mbak 是啊 yeah. Habis uh, banget, guys. Gak mm. Habis harus salam. Mm. Được rồi ạ.